Apakah kita semua Bisa memberikan sesuatu Bisa menyenangkan hati Dapat menyenangkan hati Bagi papi Gimami, terima kasih ku ucapkan. Oke, okay. cukup sekian dulu karena sedikit salah-salah, tapi yang pasti, yang benar ya kan? Suara yang di konten saya, yang di, dari Jose Pilaran masih dan...